Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslar. dimanapun kalian halo, halo, kembali hadir untuk halo, kabar terbaru seputar halo, Kejora dan Rizky halo,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 Begitulah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Pemimpinakan memberikan informasi menarik dan kabar terbaru seputar idola kesengan kita Kabar pertama persahabat ada kabar spesial yang kita dapatkan dari Leslar Metaverse Persahabat diperhatikan nih, ini info nih dari Leslar Metaverse Disimak di kalimat caption yang dituliskan Kirim kembali lowongan Anda, kita melakukan ekspansi tim secara besar. Leslar Metaverse adalah proyek besar dan jangka panjang. Ingat itu, antusiasme masyarakat Indonesia sudah terlihat sejak private sale dan pre-sale. Kita akan melakukan global expansion secara cepat. Leslar Project dibangun dari komunitas dan untuk komunitas. Maka dari itu, dari komunitas Leslarian, di sini yang mempunyai talenta-talenta terbaik Silahkan lihat lowongan di atas Dan jadilah bagian dari tim kami Disebarkan Ini persahabatnya info dari Lesnar Metaverse Yang pertama nih Kalian yang tentunya ingin bergabung Di bagian mood lokal Silahkan Ada juga mood global Ada juga content writer, Ada juga marketing communication Lokal Ada juga marketing communication inter dan ada juga social media manager, ada juga digital marketing, ada juga graphic designer, persahabat ya tuh silakan kemampuan kalian ada di mana, yuk tinggal hubungin saja admin Leslamita Metaverse Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah organ spesial yang kita dapatkan siang hari ini dari Bang Ariel. Bang Ariel ini setengah jam yang lalu mengunggah foto bersama Papa Bilar dan tim Lesnar Entertainment. Memakai seragam batik ini sih Sepertinya seragam semalam Persahabat yang dipakai oleh tim Ini Masya Allah banyak Persahabat ya dan kita lihat Ada sebuah kalimat yang dituliskan Oleh Bang Ariel Bismillah pasukan batik Tim anti bandit Leslar Semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan Amin Semangat wow Masya Allah banget persahabatnya Kita doakan saja nih mudah-mudahan Tim Leslar Entertainment selalu diberikan kesehatan, kekompakan, kebahagiaan selalu Dan dipermudah segala urusannya Dan terutama, itulah kesayangan kita Mudah-mudahan diberikan kesuksesan Dan semoga saja hari ini selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Di postingan ini pun persahabatnya tentu banyak sekali tanggapan Banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun instagram Sari Olvika mengatakan di kolom komentar Bagas kamu ada salam dari orang tua aku katanya suruh ke rumah aduh malah salpok sama Bagas nih bersahabat ya <gih> ada juga komentar lain bersahabat dari akun instagram Rosiansko Lessler24 mengatakan batiknya keren Wow ada juga yang salpok dengan batik dan tentu warga konoha ini sama dengan batik yang dipakai oleh Kak Uya Mungzi Ini sepertinya batik Bapak Bilar Perhatikan Tuh, wow Masya Allah banget ya. cie ya Ternyata Kak Uya Mungzi persahabat ya Tentunya memakai baju yang sama Yang dipakai oleh Papa Bilar Ini sih baju batik dari Bang Adis masya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan untuk berikutnya persahabat ada gambar spesial juga yang kita dapatkan siang hari ini. Wow, ini lagi syuting persahabat ya. Mudah-mudahan lancar dan kita lihat persahabat komersial shoot hari ini. Stylistnya dari Kak Wanda Hara kembali ada Kariski make up juga yang make overnya. Masya Allah, mudah-mudahan ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Dan tentu kita harus selalu support yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan tentunya para sahabat, kita juga masih menunggu cirukan vitamin terbaru berikutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya